Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ada di restoran spesialis bakau di sini. Namanya Bakau Restoran. Uh, saya tertarik datang ke sini karena melihat di webnya itu ada satu menu, itu bakau dengan isian kado-kado. Uh, awalnya saya mikir ini wah mungkin ini restoran punyanya orang Indonesia nih pas saya sampai di sini, ternyata ini tetap miliknya Ophurriner, hanya saja uh, mereka menyajikan uh, menu Asia sebagai salah satu menu jualan andalan mereka. Tadi saya pesen uh, menu pau dengan isi gadu-gadu dan ada menu yang lain juga, sambil menu pesanan saya datang, kita opening dulu. akhirnya ah, pesanan saya datang, nah, jadi tadi yang saya pesen itu bakpao yang isi gado-gado itu yang ini, yang yep, yang ini ya, nah yang ini nih, ini yang bakpao isi gadu gado jadi kemasannya dibikin kayak burger gitu. Sebenarnya ini konsepnya burger sih ya, mungkin cuman karena memang adonannya aja, di rotinya diganti bakpao gitu loh, sih. Nah, gaduh gaduhnya -gadu -gadu dari mana ya ya terus sini juga ada ini ada terong ini terong gak tahu pakai bumbu apa ya terus ini ada dimsum jadi satu tadi semua menu yang saya pesen ini tadi harganya 208 284 280 bat worthilah ya dengan dengan jumlah makanan yang sebanyak ini tapi ini saya nggak tahu ya ini yang ini apa ya ini ya? Uh, ini uh, ini falafel kayaknya ya tapi tetap sih bakpao sih kenyataannya bakpao oke, saya cobain aja dulu satu-satu saya coba yang menu yang jadi, tujuan utama saya dulu itu bakpao isi gado gaduh maaf ya, ini saya, saya pakai ambil pakai tangan telanjang tapi tadi sudah steril yup, jadinya seperti ini oh, kalau ya. ada yang lain uh, jadi, jadinya seperti ini kalian bisa lihat seperti ini tapi sebelumnya saya ingin cobain yang uh, saya sebelum makan ini saya tertarik mau cobain yang ini dulu mau cobain yang insomnia dulu tapi kayaknya biasa aja sih di ya nah ya Baunya gurih banget, sumpah ini gurih banget baunya. sumpah agak banget konsen semuanya tadi enak banget, sumpah enak banget. Sekarang saya penasaran sama terong nih. Saya tadi hari makan terong sih di rumah, cuman nggak tahu ini dimasak dengan bumbu apa. Ini cuma terong sama tomat, bukan terong sama tomat. suwani ya. uh, ini banget semangat dah. oke, langsung aja saya makan bapak poso ya ini saya bingung ini ini makannya kayak apa ya dimakan kayak burger kali ya nih kalian lihat dia ya, bilangnya sih ini gadu-gadu, cuman saya coba aja penasaran, soalnya kita ya, takutnya, jadi nanti ini bukan garu-garu tapi patay. Soalnya konsepnya, konsep rasanya, patay sama harga itu 11-12 cuma beda kemasan. Kalau patay, itu semuanya kering. Kalau garu-garu kan pakai saus, ya. Kacang saus, bilangnya, sambel. sambal. Tapi kalau patay, itu seperti sambal, gimana bisa juga dalam bentuk kering. Saya coba dulu ya. Jujur, ini jauh di luar dari jangkauan saya, dari ekspektasi saya saya berharap tadi tuh bisa merasakan gaduh-gaduh ternyata nggak sama sekali tidak tahu mereka dapat konsep gaduh-gaduh itu dari mana, atau mereka punya informasi tentang konsep gaduh-gaduh itu seperti apa, tapi ini nggak ada gaduh-gaduhnya sama sekali di menunya tadi dijelaskan dari ini enggak ada tahunnya sama sekali sih Enggak ada tahunnya sama sekali Dan saya besar penasaran yang falafelnya ini Pokoknya khas banget enak ini enak banget enak banget enak enak banget pokoknya saya mau habisin yang masal dulu terus saya balik lagi ke ke adu-gadunya lagi ya yeah. Seperti kekhawatiran saya di awal, <laughs> jadi ini nggak ada kado-kado Indonesia sama sekali. Bahkan partai pun nggak mendekati. Tapi konsepnya memang ini seperti partai. Tapi saya bilang di awal tadi, partai sama kado itu memiliki kemiripan 11, 12. Hanya berbeda dengan penyajian. Penyajiannya kalau kado-kado basah, kalau partai bisa juga dalam bentuk yang lebih kering. Tahu siapa pun yang memasak ini, mereka salah kaprah dalam mengenai konsep gaduh-gaduh. Ini sepertinya hanya tahu, sudah sudah remah kacang, kacang jeremah dan siapa juga makan ke restoran gaduh-gaduh? Itu punyanya orang Bali di sini. Ada tahu karena yang masak memang bukan asli orang Bali, dia eh, bukan asli orang Indonesia, atau orang sini yang belajar masak gaduh-gaduh. Luknya memang gaduh-gaduh, tapi rasanya gak ada gaduh-gaduhnya sama sekali. Sama kayak gini, sebenarnya gaduh gaduh, tapi gak ada gaduh-gaduhnya sama sekali. Dari menurut saya ini feel sih. Soalnya itu sih, apapun ini judulnya gaduh-gaduh tapi nggak ada gaduh-gaduhnya sama sekali gaduh. ini habis nih udah habis ini habis enggak banget rasanya berantakan asingnya terlalu asing kayak rasanya itu gak saling bertabrakan saling bentrok satu sama lain gak gitu loh di satu sisi asin, di satu sisi berasa, di satu sisi gurih tapi gak berasa gado-gado kayaknya saya gak habisin deh Ayah ini saya lebih memilih untuk gak habisin dimsum sama saladnya aja kayak ya Yusumnya enak banget, sumpah enak banget saja ini cincuannya oke gado-gadoannya penuh no oke okay. jem sumnya the best kita gak akan habis ini Saya tadi saya kira tadi itu ini salad. Ternyata hanya kubis sama wortel, nggak dikasih mayones atau apapun. Dan saya nggak mungkin makan ini mentah-mentah, karena nggak ada sajian yang bisa digunakan untuk bumbu ini. Saya dulu sama teman pernah juga kayak gini, terpaksa nggak ada yang buat makan, kita kasih ini aja. Satu yang bisa saya makan sekarang Sichuan Fill Bakunnya fill Untuk mencari ini ya Ini sebenarnya habis ini Saya mau pindah ke restoran lagi deh Saya mau cari yang lain boleh makan malam tadinya saya punya spektasi saya bakal baru di sini. ternyata ya yeah, yang saya harapkan menu dengan gaduh-gaduh mengecewakan ini juga mengecewakan jadi yang bisa saya makan dan cuman-cuman si cuan sama sama aja jadi kali ini Saya pikir gagal ya di malam ini. Hmm. Saya tutup sampai di sini. Saya mencoba cari soran lagi. Uh, sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam.